Di mana? Di mana? Di mana? Di berapa tahun Terus langsung ditempatkan di semen. dulu mana? Di mana? Aja, Pak? Di mana? Ya. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Di mana? semen, mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di Abis lagi, langkah lagi, cari lagi, itu minggu dapat lagi tuh. Setelah itu lah yang digunakan gunakan dari berapa itu. Malah, malah dari PT Seminary, saya hmm. tahu kayaknya masuk MNC Vision, MNC parabola, masang parabola itu. Hmm. Saya sahamnya, itu dari DJS itu, PT Global Sejahtera tuh, yang di Jakarta Habis, tahun, duit belum habis no, no tuh, ada lowongan bukaan virtual, itulah lah kartu pancing, ada lowongan virtual buka baru kan, saya PL2, hotel berangkat, apa yang pak, terus masak polisi, masuk rumah, lanjut di virtual, di Vintage, kami kamu udah berapa tahun pak, udah lupa loh ini, tahun 2011 ini sampai sekarang. Udah tua juga ya? Iya. Sekarang umur enam 60 tahun. Saya masuk 40 lah, empat puluh oh, ya 60 puluh ada. Enggak lah. Saya wajah saya cepat tua. 40 mah udah waktunya pensiun, Pak. Jadi di rumah ngomong cucu. Akhirnya udah punya cucu 40 tahun itu. Iya, akhirnya Biarpun ah. anak juga, anak udah gede-gede Ini anak baru berapa tahun? Saya baru 5 tahun Baru 5 tahun? Baru saya umur 30 lebih, saya. enggak anak umurnya berapa tahun? 5 tahun 5 tahun Enggak apa-apa Masih fisik eh, masih, kayak orang muda? Muda? Lebih Orang muda yang lalu yuk, saya enggak ya enggak, kan perusahaanmu yang dinilai bukan masalah loyo enggaknya masalah umur umur muda kalau loyo juga pasti dipertimbangkan, kuat tapi kalau umur udah tua, enggak bakalan masuk umur pak umur, umur uh, skill kalau umur-umur kayak 40 itu pengalaman yang dicari keahlian lah kalau sekuriti mungkin pengalaman, <tuh> ya pengalaman ya di atas rata-rata, maksudnya ya. Kalau cuma anggota kan biasa aja gitu kan. Tapi jangan menyerah Pak, maju terus, jangan mundur. Nah, mundur. Kalau di belakang ada lubang takut jatuh. Kalau di belakang ada lubang takut jatuh. <tuh>